Halo guys, jumpa lagi masih bersama saya guys ya Dan kali ini kita masih main di Sweet Bonanza yang biasa guys ya Disini aku bawa modal agak lumayan guys ya 257.000 Dan di hari ini, di video ini bakalan kita bongkar lagi nih pola terbaru untuk mencari cuan di Sweet Bonanza Ori guys ya Nah, dia awal seperti biasa ya Bakalan spin manja dulu, di sini sebanyak lima kali di bettingan paling rendah ya 200 perak <coughs> Oke, okay, biru pima Uh, pecahnya lumayan sih yang gede-gede lumayan pecah ya oke anggur pecah di sini ya oke manggis aman lah guys ya 292 untung 90 perak ya nah smokey di setiap spin pasti pecah guys ya lumayan nih Nama-nama modal lah ya walaupun cuma 500 perak jadi juga lah ya oke di sini kelar 5 kali manual di pola biasa langsung aku naikkan beat ke 6000 langsung aku gas kan di 50 quick spin ya semua centangnya aktif guys ya kita gaskan langsung di sini bet 6000. Apakah dikasih free spin langsung atau pecahan yang bagus di luar ini lumayan pecah. Hampir satu layar. <coughs> Oke okay, apelnya pecah 4800. Nah di sini 9100 lumayan profit. 44 putaran lagi guys ya. 44 putaran guys ya. Ini sudah masuk pola kedua di 50 quick spin guys ya. 50 quick spin. <coughs> Oke, okay, dikasih free spin, guys. Asik, dikasih free spin pertama nih ya. Langsung dikasih, oke, okay, manggis. Connect juga, semongki. Nice di sini kali 12 belas, Hasilnya satu ratus ya. Lumayan dapat, nice ya. Dapat, nice kita ya. Dapat, nice di sini. Cakep, connect lagi. <coughs> kali 7 tiga ribu Oke, okay, 155.000 lima Semongko kurang satu, hmm. Pisangnya kurang satu, guys ya. 155, tinggal 3 spin lagi di sini semangkanya pecah itu doang. kali limanya lewat. pisang juga kurang satu. last spin di sini baru konek kali tiga. hmm, tambahan langsung ya. dikasih extra time lumayan, kasih extra time sebanyak lima kali nih. putaran semoga isinya nggak kosong. woi satu putaran kosong. oke okay, semongko kali 8 kali 18 main 2400 kali 18 tambahan nambah 43.000 lumayan bisa ya. udah 219.000 sini semong ke eh, semongki anggur monkey semong, semong, pisang kali-kalinya mana itu udah lumayan cowok 12.000 alas ya Boy kagak mau hmm. sekali keluar tapi nggak koneksi ya Oke okay, dikasih cuma 232.000 ya sisa putaran tinggal 31 ya. Sisa 30 an di sini, di sini saldo udah naik, udah up guys ya 464. Ya udah kita lanjutin aja ini polanya ya. 50 quick spin di bet 600. Eh 600.000 ya. <tuh> 6.000 guys ya. Oke. Okay. Pisang connect, anggur, jeli ungu pecah semua di sini sampai 38.000, lumayan di luar. <tuh> Semoga dikasih lagi free spin lagi di sini guys ya. <tuh> 27 putaran lagi nih selalu masih aman masih up ya kita udah profit modal 257.000 dia ya. nah pecah lagi jeli ungunya lumayan guys ya jeli ungu jeli hijaunya sama permen biru itu kalau udah pecah lumayan banget cok apalagi di dalam di dalam terus koneknya uh enak banget Oke yang paling gede saya tuh gambar hati guys ya yang paling gede gambar hati cok itu paling susah pecahnya jarang cok di dalam kali pecah konek pun berapa pun lumayan itu oke di sini tinggal 13 putaran lagi nih masih belum uh, kasih lagi di sini selalu tinggal 400.000 udah mulai dimakan lagi di sini ya Oke pecah lagi <tuh> oke okay, connect Oke, okay, di sini kelar guys ya. 50 quick, di sini aku tambahin bednya ke 12.500, langsung aku gaskan ke 50 turbo spin ya. <coughs> 50 turbo spin dari 50 quick ke 50, berarti serba lima ya 5 manual, 50 quick spin dan 50 turbo spin ya. Nah, dikasih langsung guys ya. Asik dikah nih. Naik bed langsung dikasih free spin guys ya. Nah, kali 100 enggak connect kebiasaan guys ya. Numpang parkir ruang enggak connect kali 100, cok. Itu kebayang kalau pecah aja tadi juga ya. lumayan. Hmm, ini guys ya dia. Coba kali 100. Beh. Lumayan, guys. 355, 3.500, cok. Otonya cok nih cok Kalo connect. Oke, okay, anggurnya pecah. Udah 300, udah 400.000. Nah, kali 20-nya connect bagus. 27.000, 42.000 Meninggoy, oke mantap 25, 6, 6, Di total-total 31, 39 Langsung 1,9 guys ya 1,9 juta 2 juta 300 rupiah Nah disini auto WD guys ya Auto WD dengan pola 5, 50, dan 50 guys. 5 manual, 50 quick, dan 50 turbo guys, ya. Modal 257 Udah naik ke 2 juta 300an Tambah saldo itu jadinya 2,5 guys ya Mantap 10 kali lipat dari modal Nah Imayan guys ya Naikin band gak ada salahnya guys ya Nah sini lantaran udah cuan guys ya di sini aku mau buang putaran dulu dengan cara By spin guys ya ini jangan dimasukin ke pola guys ya. Ini cuma buang-buang putaran doang ya. Buang sial 40.000 ya sih. Lumayan lah. Jadi terima kasih ya untuk kalian semua bosku yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang, yang baru gabung juga jangan lupa dibantu like, Comment dan subscribe bosku ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya karena di sini kita bakalan update setiap hari guys ya. Pola-pola terbaru untuk mencari cuan di game Sweet Bonanza kali ini guys ya. Oke, di sini kita buy spin 40.000 nih. Kita coba kalau buy spin dapatnya berapa cuan apa enggak. Ini mau cuan ngomong enggak nggak masalah guys ya. Yang penting udah langsung WD WD aja ya dengan pola lima, lima puluh dan lima puluh guys ya. Oke, heeh. tiga ribu empat ratus sini nggak dapat profit kayaknya sih ya. Kagak dapat profit nih guys ya nomor lah. Oke okay, guys ya, terima kasih untuk kalian semua bosku. Kita jumpa lagi di next video. Salam seasonal dan bye bye. Thank you guys ya.